Cara Maksimalkan Fungsi 7 Cakra Cakra merupakan tujuh pusat energi yang tersebar secara strategis di seluruh tubuh. Mereka bertanggung jawab untuk mengatur kesehatan Anda serta berdampak secara emosional dan spiritual. Apabila Anda tidak memiliki gaya hidup yang baik, koheren dan juga murah hati, sulit untuk menemukan keseimbangan dalam hidup. Bahkan, hal itu bisa memblokir energi pada diri sendiri. Energi cakra terletak di kepala hingga punggung. Mereka terletak di sepanjang garis pusat tubuh dan mengatur fungsi serta emosi tertentu. Untuk meningkatkan fungsinya, Anda bisa menggunakan berbagai teknik, seperti musik, aroma minyak esensial, batuan tertentu, hingga warna dan pijatan. Benda seperti batu bisa ditempatkan di dekat bagian tubuh ketika tidur, atau sebagai perhiasan. Sementara minyak esensial bisa digunakan dengan cara memijatnya di pusat energi yang sesuai. Berikut ini adalah 7 cakra di tubuh Anda, beserta warna dan nada yang bisa meningkatkan fungsinya. Cakra mampu menstabilkan energi manusia istok e foto. 1. Krut Cakra Cakra atau cakra fondasi berada di bawah tubuh, tepatnya di kolom tulang belakang. Cakra ini berkaitan dengan kepercayaan diri. Cakra ini bisa ditingkatkan dengan nada C, minyak beraroma cedar dan cengkeh, warna merah, dan batu rubi serta garnet. 2. Sakral Cakra Cakra ini terletak di sakrum tepatnya di atas daerah genital. Cakra ini terletak dengan seksualitas dan kreativitas. Untuk meningkatkan fungsinya, Anda bisa menggunakan minyak ailang-ailang atau kenanga dan juga cendana. Selain itu nada musiknya adalah D. Selain itu, gunakan juga warna jingga untuk membantunya lebih baik. Selain itu, menggunakan batu ember dan topas juga bisa meningkatkan fungsi cakra yang satu ini. 3. Solar Plexus Cakra Cakra solar plexus terletak dua jari lebarnya di atas pusar. Ini memiliki kaitan dengan kebijaksanaan. Warna yang mempengaruhinya adalah kuning. Cakra ini bisa dibangkitkan dengan musik bernada E, minyak esensial beraroma lavender, rosemary, dan bergamot. Batu yang tepat untuk ini adalah batu agate. 4. Heart Cakra Letaknya cakra ini berada di tengah dada dan memiliki hubungan dengan cinta serta penyembuhan. Untuk meningkatkan fungsinya gunakan minyak esensial beraroma mawar, mint, dan nus. Warna yang mampu mempengaruhinya adalah hijau dengan nada dasar F. Batu yang membangkitkannya adalah malachite dan pink quartz. 5. Troat Chakra Sesuai namanya, cakra Tenggorokan berada di tenggorokan dan tiroid dan memiliki hubungan dengan komunikasi. Batu aquamarine, turquoise, dan lapis lazuli membantu membangkitkan cakra ini tingkatkan juga dengan minyak esensial beraroma sage dan ecaliptus serta menggunakan warna biru dan mendengarkan musik bernada G. 6. tertai Cakra Cakra mata ketiga berada di antara kedua mata Anda. Cakra ini berkaitan dengan kesadaran dan pengetahuan. Meningkatkannya bisa dilakukan dengan min dan melati. Selain itu, fungsi cakra ini juga bisa ditingkatkan dengan warna nila atau indigo dan nada musik di Batu yang tepat untuk cakra mata ketiga adalah amatis dan Moonstone. 7. Crown cakra. Cakra mahkota letaknya ada di atas kepala dan memiliki hubungan dengan spiritualitas dan transendensi. Untuk membangkitkannya, gunakan minyak esensial kemenyan dan teratai. Tingkatkan fungsinya dengan warna valet dan nada musik B serta batuan kuarsa putih dan berlian. Lanjut ke video yang lain yuk. Jangan lupa like. Tonton, sucrabe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita kita. Oh iya JGN lupa di-share ke teman bila dianggap ada manfaatnya. Semoga seluruh isi alam semesta sejalan dengan keinginanmu. Rahayu Rahayu Rahayu Wilujeng Kalisoing Sambikolo